serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru terupdate dan terhangat seputar lesla tentunya baiklah sahabat berasal dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini ada sebuah info berasal media untuk kita semua warga Konoha jangan sampai lupa untuk mendukung Idola kesayangan, Bunda Lesti, Papa Pilar, dan BBL di acara Kiss World 2022 Kita tentunya harus memvoting, persahabat ya Buat Lestlar, mudah-mudahan bisa mendapatkan piala penghargaan di acara tersebut Karena waktu tersisa tinggal 6 hari lagi Masih semangat, kurang 6 hari lagi nih gaspol, persahabat ya Yuk sama-sama kita semangat, kompak, dan solid Mendukung yang terbaik nih buat idola kesayangan kita karena persahabat, Bunda Leslie dan Papa Pilar, Ini tentunya masuk nominasi di Ajang Kiss Award Papa Pilar masuk nominasi Hot Papa Terkis dan Bunda Leslie Masuk Hot Mama Terkis dan Baby L Ini masuk anak cute Terkis Yuk sama-sama kita dukung yang terbaik untuk idola kesayangan kita Berikutnya juga persahabat kita mampir ke fashionnya Bunda Lasi dulunya Kita lihat nih Baju yang dipakai oleh Bunda Lasi Kejoram Ketika semalam duet bareng Papa Fildan Ini untuk atasan saja persahabat ya Untuk merek Zara Ini dibantul seharga Rp 699.900 Wow untuk atasannya saja Untuk celana Ini dibalas seharga 499.900 rupiah Wow, kalau di jumlahkan ini di angka 1 jutaan lebih ya Masya Allah Mudah-mudahan berkah, barokah dan selalu lancar rezeki dari idala kita ini Untuk berikutnya juga persahabat Bang Imin akan mengingatkan dan menginfokan kembali Untuk Leslar Entertainment persahabat ya Perhatikan dan disimak di momen spesial, persahabat ya ketika kolaborasi Rudy Salim bersama Helmyah ya ini sedang ngobrol yang sangat serius banget ya ini obrolan para orang-orang hebat. Momen ini pun diunggah kembali oleh akun nasional di momen ini, kita mendapatkan info penting untuk kita semua Para fans warga Kornoha pastinya Soal Leslar Entertainment Ternyata Leslar Entertainment sudah resmi Ini di bawah naungan Prestid Corp Persahabatnya milik Rudy Salim Wow Tentunya kita harus selalu support yang terbaik Mudah-mudahan Leslar Entertainment Selalu berjaya, selalu berkembang Dan semakin kuat dan semakin memberikan kejutan-kejutan terbarunya dan di postingan ini pun banyak sekali tanggapan banyak respon juga yang diberikan oleh para sahabat Leslar yakni dari akun Alufi family24 mengatakan kalau nyebutin nama Leslar gua bangga aja karena Leslar itu satu kesatuan nama kapel, nama fanbase nama anak nama perusahaan pokoknya luas banget Bangga banget sih, apapun projectnya. Semoga lancar, sukses, berkembang, dan jaya terus. Amin. Tuh, ini luar biasa banget ya, respon yang sangat positif diberikan oleh para fans Leslar. Dan persahabat, kita lihat juga ada komentar lain diberikan dari akun Sang Kejora. 99 mengatakan di kolom komentar bermakna nama Leslar udah terkenal di kalangan orang-orang hebat loh Mas Helmiah ya aja tahu Leslar bangga sih, Masyal banget ya <gifat> ada juga komentar lain dari aku Revalia, Anaskar Salsabila Putri Bismillah segala proyek Leslar dilancarkan dan semakin sukses dan jaya dalam segala bidang untuk Leslar Entertainment Amin, Masyal banget ya banyak sekali respon yang sangat positif diberikan oleh para sahabat Leslar Mudah-mudahan Leslar Entertainment terus berkembang, terus jaya dan semakin sukses amin. Berikutnya juga bersahabat yang kita lihat nih ah, Manja banget ya, ada BBL nih Kita lihat BBL, sepertinya baru bangun tidur ya Momen ini sebelum syukuran bersahabatnya Karena tentu rambut BBL masih Tentunya ada Tuh sebelum dibotakin ya BBL ini Masya Allah Tapi kita bahagia dan bangga banget ya Masya Allah luar biasa mudah-mudahan selalu Bisa menjadi kebanggaan orang tua Dan tentunya mudah-mudahan Menjadi anak yang soleh dan cerdas Berikutnya juga persahabat Yang kita lihat nih untuk Ke kabar selanjutnya ada sebuah unggahan spesial banget ya kemarin Dari Bidan Jamilah Tosandi ya Di postingan ini pun tentu ada Komentar dari Bunda Lesti Dengan menyebutkan sebuah kalimat Kakak katanya tuh Kepada Bidan Jamilah ya Masya Mudah-mudahan sehat selalu dan BBLnya juga Sehat, cerdas Dan tentunya